Sebalik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabyang pastinya Oh mau bikin konten game nostalgia lagi Gamenya apa? Dada di thumbnail pastinya ya Dan kalian udah tahu pasti Buat kalian yang gak tau, coba deh mainin Atau nonton video ini Siapa tahu kalian tertarik dan jadi referensi buat game kalian Iya gak? Langsung aja tanpa berlama-lama langsung kita memainkan video gamenya Yuk langsung yuk langsung yuk Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, di komen, dan di subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang dan jangan lupa follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi thank you langsung kita ke gamenya langsung langsung langsung lama banget banget banget banget gue nggak mainin ini guys Sumpah kacau ada ini game apa? udah jelas banget dong oh, namanya PEPSY MEN oh, ini lagu icon banget tadi ini generasi gue Asli pada tahu dah, asli kan mungkin nggak tahu bohong banget anjing. Oh, ini dia. Dung, dung, dung, dung. Tapi nggak punya muka anjing ya. Captain nggak nggak punya muka anjing. siuuuuh jadi ga ikan banget start game dong game start gila ya jaman dulu perusahaan minuman bikin hey, game hey let's start the game let's start the game yoooks jarang banget kan? Okay, kita mulai guys. Kita apakah susah atau mudah? Mari kita. Oh, Pepsi Man. You got here just Basai, at the perfect time. Jepang, I got Oh, ini kayaknya oh, Si ini tolong dong. Bawain people mobil gue, in in Buat boker, walaupun padahal ke malas kerja ini dia sebenarnya nyuruh-nyuruh gua. Pepsimen buat ngerjain kerjaan Kau dia. Oh dia lari hai, hai, mobil hai, hai, hai. Hai, hai, hai, hai, hai. Hai, hai, hai, hai. Hai, Ya, kali. Pepsi men ngobrol mobil jatuh anjing. nanti kah super dong loh. mau punya kekuatan super ya. Kekuatan super dong. Jadi punya kekuatan super. Sliding lo, yuk. Sliding lo ibu, -ibu kita sliding. <laughs> ibu ibu lagi jamur baju di sliding ini, Ayo, ya. loading lagi dong. Lusat jago parah, gua cewek main ginian. Coy, asli dah trading lagi dong. Misi-misi Bu, ibu-ibu lagi jemput. Nggak anjing, kebalik kebalik kebalik. ngebrak meja sampai segitunya jatuhnya anjing woblok nunggu jatuh <tuk> go sledding lho bu awas ngembih oh, mikir biru, biru. Eh, ini lagi lho bangga bang. gangguin dia lewat tata. segala trek lah barangnya jatuh gak bisa habis aja aja anjing ya orang-orang oh, ini aneh menang bos segampang itu level pertama kok oh, gue disuruh beli pepsi doang sama supir anjing tadi ya gue jalan jauh jauh ngelewatin ibu-ibu ngelewatin mobil barang disuruh beli Pepsi doang, anjing bajingan. Supir yang tadi tuh, oh, kalau jadi dia mau pukul itu, tapi ada lagi nih. Kita nih oke, okay. masih mudah sekali. Itu tadi, bung, Leding dulu bos anjing. Gak ada yang dapat, gimana sih caranya lari ya ini kenceng ya Oh gitu Bangsatlah kemen bat anjing pfc-men mobil okay. caranya kalau ada buat yang terlalu besar lagi ngapain sih bikin gue gede-gede anjing aja babi lah ngasih bu, bo, bo. jamurapan apaan anjing, anjing kaget gua saya simen ek skateboard bangsa gokil baru mulai itu babi seluruh gua oh gitu harus jago lu gak ada yang ke gue nya, jadi dengan lontor gue anjay anjay anjing pakai jas jago parah gue lontor nih hok jago ini gue bisa gue anjing ngapak lu mari lu dia lu Woy, waktunya anjing, gak mau habis. Gak hmm. namanya juga Pepsi Man ya jadi ya kalau dia minum pepsi minum pepsi itu tinggal, guys Susahnya gini ini skateboard tadi. Kalau nontonnya apa, alat ini hampir juga pasti. Sabtu, nanti parah raja nih. Ini tuh anjing, gak bisa dong. Bisa di sliding, berarti dilewati memang gue sliding satu, yang satunya adalah lagi ah. yeah, pante lah mm. Mm. Mm. ditungguin gue nuh sama kayak artis lo gue ditungguin lho pengen dipensi aja gue ditungguin gokil <tronik> <man. tronik> gokil, guda, gokil jago gue nah gue masih lima, selalu Mas, masih banyak gue Kucing kalah emang demen betul tabrak mobil ini. Dia apa? tabrak mobil "Ini mah lama ya?" Saya, ya, keluar ini aja lah dulu ya video kita kali ini. ini. ini, ini. Oh video kita mulai video gua kali ini sampai ketemu di episode-episode episode... sampai ketemu di episode-episode episode selanjutnya jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang apalagi ya dan jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya di kolom deskripsi thank you sudah menonton semoga menghibur maafin kalau ada salah-salah kata